Jadi ayat ini kebanggaan pulau. Pulau percaya Islam di joko wilayah Kayak apa Islam perang zaman siti Kayak apa Bani abbas dengan Bani Kayak apa dinasti seljuk, dinasti Mamalik sampai zaman purna aneh jengis masuk Islam. Kayak apa perangnya Arya penangsang Arya ini? kok atau tumbakiplerat, ini tahu mata ini. Aryo penangsa, mulai normalnya keluar, bangun gede, keluar normalnya bangun pergi, babak pulau itu cek, keluarga Sunan Kudus, Sunan Kudus, dukung Aryo penangsa, cinta patah ini, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, mestine. cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, mestine. cinta, cinta, cinta, ini cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, Wala neko sereng e itika fulakal e cehe islam, jadi maulani kue naderani obok putu adoh iri kulosuhon semisana ngulo, kenawi ritan asma ilkus nawi, puat namuni adoh iri obok ni udat seni, doh, sen gampang banget dikenali haki, kecomen mini yamujipai perkara negaknya negak harap, gerwilitan sen patruk yamujip, yamujip, hidat sen nyembatadi, doh, yarosa kad sen mari ini. Ikus ya ape tapi urawali, gak ya? Napa ape? Tapi nak wong wali tenan wira dan paling dohiri ya dohirdat, sen banget. Cilese, sangking muso wae ngapung. Yiku koyok sici, Citabas sici kulo. Rektor Al Azhar, muni sici Citabas sici kulo. Wong neng sarkem neng doli, yomuni kulo. Merdu banget dohiri, nak sici Citabas sici. Loro ngati wong soleh, beseng rasoleh. Jawab aneh dalam hal ini melalui pendidikan ngerti kan mangkola ila ilwa daqolal jannah wa insana wa insha oh. ayo sudes buat aku, pengiranan apa? apa? orang oh. yang cek profesi macam-macam bisa, orang yang mantan-mantan buat pangeran pengiranan apa? Oh. koruptor yang mendekam-mendekam buat aku, pangeran apa? jawabannya imam masjid haram orang yang cekat tahu sholat asal islam ada, apa ini? malah kadang Nabi ngerti kan mangkau itu lalai lalai lalai lalai jana kadang ngerti kan wainzana wainzana perkara ini jelas benar-benar Islam itu yang pinter orang pinter lontewer, copet wain kaya siji tabah siji loro profesor yang muni loro dosen atau sekolah yang muni loro, saking itu saking nopo apa? sangking, tuh, sangking tuh, ya malah ini Wiritan sekali-kali menei ya itu ya, ya malah ini Mamsibawa itu menebus warga itu diantara sebabnya dia ini berpendapat, awoakaroful marif, marifat ma marifati itu marifat itu lafad, awoakur kamu mana marifat barang ma sih dikenal, ma lahakaroful marif sih barang paling gampang dikenal itu, awoakulah ini mesti wong uang kamen ngaji zaitun kau imun roa itu. Zaidan marorto, murid-muride jang jaling benis wargo piye, wong ora tau muni subhanallah alhamdulillah men. Fa la yaqulu fa lan wa ma fa lan bariku. Nasra yasru, nasra unsur ra'atan sur, sampe murid-muride iki guruku iki suwar surga ta ora, wong ora tau istighosahane murid iki. Fah wong ora tau napa istighosah. Ternyata murid-muride dipene aku iki mlebu surga mergo aku berpendapat Allahu Aroful mah Allah Allah, itu ma rifat, ma ma Allah banget. <tuh> Mulani, itu seian Allah sesuatu kecuali melihat Allah sebelum sesuatu itu. Saiki wong ayu ya nafsu sik wong reso diwina, Mesti Allah. terus gak sabar,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 amrane nah, wong iki banget banget jelas. Saking jelas cocok cocok yuk, yuk, yuk Islam. Wong Islam Syria, pernah. Kita NO kadang soal apa milentiiku ayo orang tapi harus sengti tapi kan sing, dikong, ayo istilah nyebut namanya Allah wah nyebut, iku berhubung allah aku gengsi ya iku Merga Islam iku orang mawat tidak eleng Nanti pulang tuh karena beku-ku, wani tiwani? Ibu nak nganti ngadala Allah, aku yang ngadala obok, jadi beli obok belo di ini berkuat lama lemah. Ibu orang pasti deh geger loh Mustafa, koma teh ini puyut-puyutku. Cari Aryo pernah jadi tump sudut diai oh, tumpagi pelan terus ususnya mau bro, mau apa? Ya kurang ajar Mustafa, jangan-jangan dia ini turunannya ibu kan ya. Ukupiyutku loh namanya hafsol, niku tinta maksudnya fiu solat, fi nastawi sebuah putus, niku iya fiu fiu ku loh niku dukung noko Arjo menang sang merkono noko sari, fiu fiu teh Mustafa mesti orang itu, nah mestinya kalau bik Mustafa itu musuhan yo yo tenan noko yo tenan, tapi seramunononan saya gitu podo podo seneng tafsir jalan, yo, noko iman ya orang iman toleransi tapi iman berdasar hak. Yo ya mau sukses yo muni maling copet yo ya muni itu, podo disatukan kalimat la ila, kok aneh, aku, mau Islam apa aneh, pinter bera, pinter bodo. Bodo -bodo Allah. Merga, banget, jelas koyok Profesor yo ya muni satu tambah yo muni 2, SD, catika, ya 2. banget.